Halo sahabat Homemade Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Lab 3 kita tentang Amazon EC2. Amazon EC2 atau Amazon Elastic Compute Cloud adalah web service yang menyediakan designable compute capacity di cloud. Jadi, kapasitasnya dapat diubah ukurannya di cloud. Nah ini dirancang untuk membuat web scale di cloud computing lebih mudah bagi developer. Ada 6 tas untuk lab 3 ini, yaitu kita akan launch Amazon EC2 instance kita, lalu kita akan monitor instannya, melakukan update untuk security group dan akses ke web server, kemudian melakukan resize untuk instance kita, kemudian kita akan bereksplorasi dengan limit EC2 dan melakukan test termination protection. Jadi ini adalah 6 tas yang akan kita kerjakan setelah kita start lab dan status labnya ready berarti kita dapat mengerjakan lab ini. Yuk kita sama-sama coba. Setelah tampil AWS management console ini, kita dapat menuju ke menu service untuk mencari EC2. Ini saya sudah pernah buka atau melalui search for service dengan mengetikan EC2. Kemudian kita akan lakukan launch instant, kita pilih launch instant, kemudian setelah itu kita akan memilih Amazon Linux to AMI, ini adalah Amazon Machine Image, diselek saja. Setelah itu kita pilih next, configure instance detail, kemudian untuk network kita pilih Lab VPC. Lab VPC. Kemudian kita turun ke bawah untuk Enable Termination Protection. Kita klik. Lalu turun lagi ke bawah. Kemudian mencari di bagian Advanced Detail. The User Data. Kita kopikan komen yang terdapat pada langkah 12. Di sini, setelah itu kita pilih next add storage. Kemudian berikutnya kita next add text. Kemudian pada bagian add text, kita pilih add text. Berikan key name, lalu value-nya web server. Kemudian pilih Next Configure Security Group. Setelah itu, pada langkah ke-6, configure security group. Kita akan mengkonfigurasi security group name-nya. Kita ganti menjadi web server security group, lalu description-nya. Security for my web server. Untuk SSH di sini dihapus saja. Klik delete. Lalu kita review and launch. Setelah itu kita pilih launch. Kemudian kita pilih Choose an existing key pair, kemudian select Ia Knowledge lalu pilih Launch Instant. Jika sudah berarti sudah launch ya instannya. Berikutnya kita pilih View Instant. kita perlu menunggu hingga statusnya running dan ceknya pas untuk dua-duanya saat ini statusnya sudah running instantnya sudah running dan juga ceknya sudah pas dua-duanya ya kita lanjutkan lagi pembahasannya kita klik pada web server instant kita ini lalu periksa tab status cek di sini dipastikan bahwa Sistem Reachability cek pass dan Instant Reachability-nya cek pass. Lalu kita pilih Monitoring. Pada tab Monitoring kita dapat melihat tampilan Amazon CloudWatch Metric untuk Instance kita, jadi dapat dipantau pada bagian ini. Kemudian berikutnya kita ke bagian Action untuk melihat Monitor and Troubleshoot. Kita akan lihat get system log. System log ini akan menampilkan konsol output untuk instance kita ya. Jadi untuk mendiagnosa kalau ada problem. Kalau kita lihat di sini ada package yang diinstal dari user data. Ini ditambahkan waktu kita meng-create instance. Dari sini kita klik cancel ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita ke action lagi, monitor and troubleshoot, pilih get instant screenshot. Kemudian setelah kita melihat screenshot dari instant kita, kita klik cancel saja. Berarti sudah berhasil ya untuk memonitoring instant kita. Berikutnya kita pilih detail tab pada bagian ini lalu mengcopy IP versi 4 -nya. Kemudian kita buka browser yang baru. Saat ini kita tidak bisa mengakses web server karena masalah security group ya. Tidak mengizinkan untuk masuk ke port 80. Jadi untuk memperbaikinya kita masuk lagi ke ISITU. Kemudian di bagian kiri kita cari security group, pilih web server security group, lalu pilih inbound rule, kemudian kita pilih edit inbound rule, lalu pilih add rule, kita pilih type-nya http. Sourcenya Anywhere IP versi 4. Kemudian kita save rule nya Sekarang kita kembali lagi ke browser kita yang tadi baru ya, teman-teman. Kalau kita jalankan lagi, maka akan tampil Hello from your web server. Ini berarti yang kodingannya tadi sudah berhasil ditampilkan setelah kita setting security group -nya. Lalu yang berikutnya kita akan resize instance kita, instance type-nya dan EBS volume-nya. Kita kembali lagi ke bagian EC2 Management Console. Pada bagian kiri navigasi kita pilih instance. Lalu kita akan stop instannya. Kita stop instannya, ditunggu hingga instan ini benar-benar berhenti. Ya, stop. Kita stop. Jika sudah berhenti, instannya sudah kita stop. Kita akan ubah instan type-nya. Caranya, kita masuk ke menu action, lalu pilih. Instant setting, jika instannya sudah berhenti, kita klik, lalu pilih action, Instant setting, pilih change instant type. Di sini kita akan mengubah dari instant type T2 micro menjadi T2 small, lalu kita klik apply. Setelah itu, pada bagian kiri navigasi, kita cari volume. Volume kemudian kita akan lakukan modifikasi dengan memilih action modify volume. Saat ini, size-nya 8GB, kita akan ganti menjadi 10GB, lalu kita klik modify, pilih modify. Jadi mudah sekali untuk melakukan resize ya, perubahan ukuran volume. Kita refresh, nah ini sudah berubah menjadi 10 giga. Lalu setelah itu kita pilih instant. Kita start lagi ya. Instantnya kita start. Nah sampai step ini berarti kita sudah berhasil untuk melakukan resize di Amazon is itu kita kita tunggu sampai instance state-nya running dan status check-nya pas. baik, sekarang kita status instance state-nya sudah running dan status check-nya sudah pas. kita lanjutkan ke tas yang berikutnya. kita akan eksplorasi dengan isi tool limit. kita ke bagian sebelah kiri ada menu limit. kemudian setelah itu pada bagian ini kita pilih running instant. Di sini teman-teman dapat melihat batasan-batasan instantnya ya. Kemudian yang terakhir kita akan lakukan test termination protection. Di bagian kiri kita pilih menu instant. Lalu pilih instant kita. Dan kita bisa terminate instant. Pilih terminate di sini, gagal ya, teman-teman. Gagal di sini ada notifikasi, kita gagal untuk uh, terminate instant ini. Jadi, kita perlu lakukan setting dulu ya ke action menu ini, instant setting, lalu change termination protection, kita harus. Remove dulu, enable-nya, supaya kita bisa lakukan uh, terminate. Kalau sudah dibuka checklist kita save. Sekarang kalau kita klik lagi ke sini, dan kita mau terminate instannya, kita bisa berhasil untuk uh, terminate instant ini. Demikianlah lab kita untuk lab 3 ini sudah berhasil komplit di untuk dijalankan. Terima kasih.